Assalamualaikum para operator. Kita akan menjelaskan tentang cara daftar akun Perval PD pada SDM Kemdikbud. Silakan browsing ketikan SDM Kemdikbud akan muncul seperti ini. Silakan klik laman ini SDM PDSPK. Di sini ada menu-menu Home, Instansi, Kegiatan, Anggota, Sebaran dan kita pilih yang registrasi anggota pilih operator sekolah nah di disini eh, silakan lengkapi data profil operator yang akan mengajukan secara benar contoh ini mama agus trianto se terus masukkan email aktif Nomor handphone, tempat lang, lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, provinsi, kabupaten, dan NPSN, lembaga bersangkutan, lalu unggah SK operator terbaru. Setelah lengkap semua, klik registrasi. Oke okay, bisa disimpan passwordnya. Nah di sini ini anggota baru untuk user sekian sekian ini emailnya. Mohon untuk menunggu aktivasi. Nah di sini sudah terdaftar, namun masih menunggu aktivasi. Kita bisa mengeceknya. Di menu status pendaftaran, masukkan email yang kita masukkan tadi. Nah, ini akun sedang dalam antrian aktivasi. Nah, ini biasanya bisa, aktivasinya berapa lama tergantung pusat. Anda bisa minta bantuan kepada admin kabupaten, provinsi, untuk diteruskan kepada pusat, untuk segera di... Aktivasi. nah ini nah ini biasanya macam-macam bisa sehari dua hari tergantung kepadatan nah kita coba hari berikutnya kita cek kembali pada menu status pendaftaran masukkan email yang kemarin yang kita daftarkan terus kita cek nah seperti ini akun sudah aktif silakan login terus kita sekarang masuk ke atau ketikkan berfile pd nah ini macam-macam untuk sekolah umum kita untuk madrasah seperti ini alamatnya nanti bisa di cek di deskripsi untuk alamat madrasah nah, password yang kemarin yang kita buat silakan login nah ini tampaknya sudah masuk nah ini akun baru yang didaftarkan diharapkan untuk pendaftaran akun baru menggunakan email lembaga supaya tidak sering lupa demikian cara daftar akun perval PD terima kasih Assalamualaikum